Wow, wow wow wow banyak sekali teman-teman pernyanya yuk kita cuci lah yuk kira-kira apa ini ya ini dulu kita cuci Oke, wah, apa ini teman-teman tadaa Ternyata apa ini? Power Ranger, teman-teman! Wis, power ranger merah. Yeah. Space Delta. Of Earth. Keren, kita kumpulkan masukin keranjang hijau. Teman-teman, yuk kita cuci lagi. Beli yang mana? Teman-teman, hmm, mana ya yang ini dulu? Sama kayaknya ini. Yo kita cuci. Nah, ini, teman-teman. Oh, Ranger lagi teman-teman. Wih warna hitam. Halo. Kita masukin ke keranjang, hijau Kita cuci lagi teman-teman. Mana ya? Kita pilih yang ini dulu. Kayak mobil truk. Weh woi ada mobil truk teman-teman. Wah, keren. Ada dereknya ini. Uh, ini. Uh, masukin ke keranjang hijau. Yuk, cuci lagi. Pilih yang mana? Wah yang ini dulu Kayak hewan ini Hewan apa ya teman-teman Kita cuci nah, Apa ini uh, Ternyata hewan jerapah teman-teman Wess keren Kita masukin keranjang hijau Cari lagi Mana ini dulu yang sama hewan wow. Kita cuci sampai bersih. Apa ya? Uh. Oh, ternyata kuda nil teman-teman. Wah, wow, tajam ternyata teman-teman. Uh. Wow. Kita masukin keranjang hijau. Hey lagi yang ini ya teman-teman cuci -teman. cuci terus kayak apa ini uh oh, ternyata motor sport teman-teman warna kuning Wah, keren keren keren keren grur, grur, grur. masukin keranjang hijau cuci lagi yang ini dulu Okay, kita cuci, kita cuci. Yo, yo, yo. Oh, hi, hi. ada hewan macan teman-teman wah hewan buas ini hmm. kita masukin keranjang hijau Wih mobil teman-teman, ada bagnya mobil warna merah ini. Wih kita masuk dengan cuci lagi ini teman-teman, cuci terus. Wow. truk tinggi teman-teman. Masih kotor depannya. cuci lagi. Oh, kukupi, teman -teman. Oh. keren teman-teman. Keren-keren keren. Masukin. Kenal lagi teman-teman. Wah, masih banyak teman-teman. Yuk. Kita cuci terus. Sampai habis permainannya. Oh. Wis, mobil lagi teman-teman warna kuning jadi warna merah sekarang warna kuning wow wah masih kotor teman-teman cuci lagi wih udah bersih masukin kancing hijau wih cuci lagi wih, Warna kuning lagi, teman-teman. Lebih -teman. keruh, masukin ranjang hijau. Cuci lagi, teman-teman. Oh, wow, mobil lagi sekarang. Warnanya biru, teman-teman. nih mobil keluarga ini wow, masukin. Sekali lagi Oh kotor sekali teman-teman ini hai, hai, hai, teman teman hai, hmm, hai, hmm, masukin masih ada satu lagi, teman-teman. Terakhir nih, yuk kita cuci apa ini? Wow, oh, ternyata mobil bus teman-teman. Kita -teman. oh, oh, masukin keranjang. Wow banyak sekali teman-teman permainannya Weesh Udah dulu ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya lagi Dah.